Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Henry sebagai dosen KDK. Di sini saya suatu nasana ingin sensasikan teori Ramona Temerser yang beranggotakan Inggi Ciweli, Saifudin Dwi Fadila, dan saya sendiri suatu Biografi Ramona Temerser Ramona Temerser lahir 4 Oktober 1929 Pada tahun 1950, mulai karir di bidang perawatan Dan mendapat gelar diploma dari Saint Margaret School of Nursing Kemudian dia melanjutkan sekolah kembali tahun 1910 setelah bekerja sebagai staf keperawatan, kepala perawat dan instruktur di bagian pediatrik, obstetrik dan penyakit menular. Di tahun 1961, ia meraih gelar sarjana keperawatan dari University of New Mexico. Di tahun 1964, ia meraih gelar Magister Keperawatan di bidang Maternitas dan Pediatrik. Di tahun 1973, ia memperoleh gelar PhD. Kemudian di tahun 1983, ia menjadi asisten profesor di Departemen Keperawatan Kesehatan Keluarga dan mendapat promosi profesor. Di tahun 1984, ia memperoleh penghargaan pada Fort Helen Hellenan, lektur di University of California. Konsep teori Ramona Mercer yaitu menjadi seorang ibu yang berfokus pada gambaran proses pencapaian peran ibu, dapat diaplikasikan dalam perawatan. melakukan kekayaan bayi dan lingkungannya. Di sini ada model pencapaian peran maternal, yaitu ada mikrosistem, adalah suatu lingkungan di mana peran pengasuhan ibu terjadi, yang meliputi faktor-faktor, fungsi keluarga, hubungan ibu dan ayah, lingkungan sosial, status ekonomi, nilai keluarga, dan stresor. Yaitu ada mesosistem lagi. Mesosistem meliputi, mempengaruhi, dan berinteraksi dengan individu di mikrosistem. Interaksi mesosistem mempengaruhi apa yang terjadi terhadap berkembangnya peran ibu dan anak. Mesosistem mencakup perawatan sehari-hari itu di sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan lingkungan yang umum berada dalam masyarakat. Kemudian ada makrosistem. Makrosistem merujuk kepada tumbuhnya suatu contoh atau model yang berasal dari suatu budaya tertentu. Melalui transisi kebudayaan yang konsisten, makrosistem meliputi berpengaruh sosial, politik, budaya dari kedua sistem. Lingkungan perawatan kesehatan dan kebijakan sistem pelayanan kesehatan terbaru berdampak pada peran pengasuhan peran ibu. Di sini ada asumsi mayat 65 menyatakan, keperawatan adalah profesi kesehatan yang memiliki interaksi yang panjang dan sering dengan wanita dalam siklus maternitas. Perawat bertanggung jawab dalam promosi kesehatan terhadap keluarga dan anak. Mercer mengatakan bahwa perawat merupakan pioner dalam pengembangan dan strategi pengkajian pada pasien-pasien ibu dan anak. Definisi menurut Mercer menunjukkan komunikasi personal sebagaimana berikut ini. Keperawatan adalah profesi yang dinamis dengan berfokus pada tiga pokok, yaitu yang pertama promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, yang kedua pelaksanaan perawatan bagi mereka yang membutuhkan tenaga profesional untuk mencapai fungsi kesehatan pada tingkat yang optimal. Yang ketiga, penelitian untuk melakukan perabuhan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada asuhan keperawatan yang terbaik. Perawat memberikan asuhan keperawatan untuk individu, keluarga, dan komunikasi. Dan bantuan kepada klien melalui pembelajaran, dukungan, melaksanakan perawatan klien yang tidak dapat melakukan perawatan sendiri dalam konteks lingkungan klien. klien. Yang kedua ada individu atau person. Perser 1985 tidak mendefinisikan secara spesifik tentang individu, tetapi ia berpusat pada diri sendiri. Ia memandang bahwa diri sendiri merupakan bagian terpisah Anakannya. peran ibu merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia berfokus pada interaksi bayi dan ayah. Mereka saling mempengaruhi antara satu yang dan yang lain. Inti pada diri sendiri berasal dari konteks budaya sesuai dengan pemahaman terhadap lingkungan dan pengembangannya. Konsep harga diri dan percaya diri merupakan hal penting dalam melaksanakan peran seorang ibu. Ibu, ayah, dan anak, serta anggota keluarga saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dan lainnya. Mercer 1995. Yang ketiga... kesehatan. Yang keempat, lingkungan. Konsep lingkungan berasal dari definisi Bronfenbrenner yaitu dari lingkungan ekologi dan disadarkan dalam model pertamanya yang menjelaskan tentang interaksi ekologi lingkungan di mana peran ibu berkembang. Perkembangan dari peran seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Ada suatu akomodasi, mutualisme antara perkembangan seseorang dan perubahan, perubahan hubungan antara tatanan dan konteks yang terbesar di mana tatanan dilaksanakan. Stres dan dukungan lingkungan sosial mempengaruhi peran ibu pola pengasuhan serta peran pengembangan anak. Di sini ada mikrosistem dalam model pencapaian peran maternal. Tahapan pencapaian peran maternal. Ada ibu, yang pertama ada antisipatif. Antisipatif dimulai selama kehamilan mencakup data sosial, psikologi, penyesuaian selama hamil, harapan ibu terhadap peran, belajar untuk berperan, hubungan dengan janin dalam uterus, dan mulai memainkan peran. Yang kedua ada formal Tahapan ini dimulai dari Kelahiran bayi yang mencakup Proses pembelajaran dan pengampilan Peran menjadi ibu Peran perilaku menjadi petunjuk formal Harapan konsensual yang lain Dalam sistem sosial ibu Yang ketiga ada informal Tahap dengan Ibu dengan jalan atau cara khusus Yang berhubungan dengan peran yang tidak terbawa Dari sistem sosial Wanita membuat peran barunya dalam keberadaan kehidupannya yang berdasarkan pengalaman masa lalu dan tujuan ke depan Yang keempat ada personal Personal atau identitas peran yang terjadi adalah internalisasi wanita terhadap perannya Pengalaman wanita yang dirasakan harmonis percaya diri, kemampuan dalam menampulkan perannya dan peran ibu tercapai Yang kedua ada respon baik yaitu ada kontak mata dengan ibu ketika berkomunikasi dan menggenggam tangan yang kedua dari efek tersenyum dan tenang ketika berespon terhadap perawatan ibu yang ketiga perilaku interaktif yang konsisten konsisten dengan ibu yang keempat respon melepaskan diri dari ibu anak sudah lebih aktif Karakteristik teori keperawatan Ramona Temerser yang pertama memandang sifat bayi berdampak pada identitas peran ibu. Yang kedua pedoman perawat dalam melakukan pengkajian bayi dan lingkungannya. Yang ketiga fokus pada gambaran proses pencapaian peran dan proses menjadi ibu. Yang keempat memberikan pelayanan kepada bayi yang tidak mampu untuk melakukan perawatan secara mandiri. Yang kelima pendidikan hubungan pada orang tua untuk membantu bayi. Yang keenam, respon perkembangan bayi baru lahir yang berinteraksi dengan perkembangan identitas peran ibu dapat diamati dari pola pikir bayi. Yang ketujuh, dapat diaplikasikan dalam perawatan bayi baru lahir, terutama pada kondisi psikososial dan emosional bayi baru lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama faktor ibu, Umur ibu pada saat melahirkan, persepsi ibu pada saat melahirkan pertama kali, stres sosial, memisahkan ibu pada anaknya secepatnya, dukungan sosial, konsep diri, sifat pribadi, sikap terhadap membesarkan anak, status kesehatan ibu. Yang kedua ada faktor bayi, yaitu temperamen dan kesehatan bayi. Yang ketiga faktor lainnya, yaitu latar belakang etnik, status perkawinan dan status ekonomi yang keempat ada faktor pendukung yang pertama ada emotional support yaitu perasaan mencintai penuh perhatian, percaya dan mengerti, yang kedua ada informational support yaitu membantu individu untuk menolong dirinya sendiri dan memberikan informasi yang berguna dan berhubungan masalah atau situasi yang ketiga physical support yaitu Pertolongan yang langsung seperti membantu merawat bayi atau dapat juga berbentuk memberikan dukungan dana. Yang keempat, appraisal support yaitu informasi yang menjelaskan tentang peran dirinya, bagaimana ia menampilkannya dalam peran. Sehingga, hal ini memungkinkan individu mampu mengevaluasi dirinya sendiri yang berhubungan dengan penampilan peran orang lain. Tujuan teori Ramona Temerser ini yang pertama untuk berikan dukungan selama hamil yang kedua untuk mengurangi lemahnya efek lingkungan, yang ketiga dukungan sosial serta kurangnya kepercayaan diri. Dalam teori ini, perawan-perawat adalah membantu wanita dalam melaksanakan tugas dan adaptasi peran dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian peran ini Aplikasi teori Ramana Temeser yang pertama dalam praktik keperawatan Membantu perawat merencanakan dan memberikan perawatan yang kompeten kepada ibu dan anak. Menghasilkan ikatan ibu-bayi yang lebih kuat, mentalitas ibu positif, perilaku bayi yang membaik, dan masa menyusui lebih lama. Mengenali baby blues dan depresi. Yang kedua dalam penelitian keperawatan. Falless 1998, depresi memiliki efek negatif terhadap pencapaian peran ibu. Yang ketiga, dalam pendidikan keperawatan. Oskan dan Polatsk 2011, skor untuk pencapaian peran ibu meningkat setiap kali ibu diberi pendidikan pengembangan identitas maternal. Kesimpulannya yaitu Ramena Manser merupakan seorang perawat dan filsuf yang mengungkapkan teori pencapaian peran maternal menjadi seorang ibu. Teori ini berfokus bagaimana seorang ibu dapat mencapai peran sebagai seorang ibu, mencakup proses peningkatan hubungan emosional ibu dan anak, serta peningkatan pencapaian identitas peran sebagai ibu, serta adaptasi terhadap perubahan peran yang dihadapi. Maser menegaskan bahwa lingkungan yang saling berinteraksi sangat mempengaruhi proses menjadi seorang ibu.